hai teman-teman jangan lupa lagi di acara mainan anak mobil-mobilan nah sini kakak baru punya dua mobil yaitu jenisnya adalah mobil bus ada dua mobil bus warna biru udah dengan biru tua Kalau bisa teman-teman nah masa sih cuma main bus aja Kak ya enggak lah nanti pasti kita cari teman oke okay. ini busnya wah keren banget ini bus sekolah kayaknya ya nomor 120 Jalan, angket dua juga jalan. Halo teman-teman, saya bus yang nomor 2 warna biru tua. Yuk kita jalan juga. Nah. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Parkir di sini dulu. Oke, ini mobil bus ini biasanya ditumpangi oleh teman-teman yang mau pergi ke sekolah. Oke. Okay. nggak lengkap rasanya kalau tidak macam-macam mobil. Yuk, kita cari lagi sepeda motor roda 4. Oke, okay. biasanya ada di uh, di taman di taman taman atau di tempat rekreasi. Mana ya? Sepeda motornya enggak oh, muncul. Oh, itu dia. Di belakang kita. Yuk, kita ambil. Nah, ini dia. kayaknya kalau di belakang bis gak enak nih biasanya kalau sebelah motor ada di depan dari ngawal nih awal bisnya Lalu kita jajah dulu dikawal sama sepeda motor roda 4 anak sekolahan anak sekolah biasanya dikawal tuh biar lebih aman berangkat ke sekolahnya oke okay. Nah teman-teman teman-teman punya mobil-mobil apaan di rumahnya kalau kakak untuk sementara waktu punya mobil bus dua warna biru sama warna biru muda biru muda sama biru tua? yang dikawal oleh sepeda motor roda empat hey. rodanya roda empat rodanya roda empat sama dong dengan bisnya rodanya juga empat yang di belakang bernomor dua gambarnya nomor angka 2 ya kalau yang di depan bernomor seratus dua puluh kalau bus biasanya di jalan raya tetapi kalau sepeda motor roda empat itu mainnya di lumpur atau oh, di alam bebas yang tidak beraspal oke okay, kita akan mencoba sepeda motor roda empatnya main di tanah yang berlumpur atau medan yang berbukit come on nah sekarang posisi sepeda motor roda empatnya berada di tanah Berjalan di tanah yang agak terjal, harus pelan pelan. Nah, risikonya sangat tinggi sekali, teman-teman, untuk berjalan di tanah yang tidak beraturan seperti ini. Wah, oh, eh. oh, Nah, ini cocoknya dikendarai di tanah yang tidak apa di dekat akar sepeda motor rempat ini bukan hanya agak berisik ya ada ada burung ya. Maaf ya. Minta maaf ya Kak ya. Karena di sini di alam bebas. nah sepeda motor roda 4 ini bukan hanya melewati tanah yang terjal, tapi juga bisa melewati tanah yang berair. Wow. Tanah berair. Yes. Oh, wow, wow. Wah, wow, wow, wow, wow. yes, ke atas, eh, ke atas, Nah wow, keren teman-teman. Ya, Kalau sepeda motor roda 4 ini bisa kemana-mana nih, di aspalan bisa, di tanah pun yang berair juga bisa, terjal pun juga bisa. Oke, okay, sampai di sini dulu, teman-teman. Nanti kita akan lanjutin lagi dengan mobil-mobilan berikutnya. Salam jumpa kembali di episode berikutnya. Salam mobil-mobilan.